Assalamualaikum, Solmate Mea. Hai, apa kabar? Ketemu lagi di masalah erang ada. Bersama saya Cindy, juga ada Mimi dan ada Mbak Inka. Assalamualaikum. Iya, yes. hari ini Mimi. Yes, seperti biasa kita mau membahas <laughs> masalah di lapangan. Ya. Ah, Kali ya, ini ya, ada ya, pertanyaan ya, ya. dari solmate kita, solmate Jenny. Mm -hmm. Ya, dia bertanya, uh, kat, dia bertanya mengenai gini Mbak Inka, uh, bagaimana sih saya harus bersikap terhadap lingkungan yang non-Muslim? Bagaimana? Muslim, ya? mm -hmm. Mm -hmm. Yeah. Tuh? Bagus banget ya sih pertanyaannya, karena kita mm -hmm. juga kan kita ya, ya, ya, iyalah ya. Ya, iyalah, ya. Betul. Mm -hmm. ya memang uh, kita kan Islam itu kan dikatakan sebagai agama yang rahmatan alamin artinya agama yang membuat uh, bisa membuat uh, menjadi rahmat bagi semesta alam, artinya Islam itu membawa kedamaian gitu. hmm. jadi tentunya apapun yang kita lakukan itu harusnya membawa kedamaian kepada Siapa? seluruhnya hmm. makanya Rasulullah apa? mengatakan ya bahwa Uh, orang muslim itu dikatakan muslim ketika tidak ada seorang pun yang uh, Terusik dengan, wow, dengan kehadirannya. Itu sebenar-benarnya. Iya. Muslim yang sebenar-benar uh, iya. aku okay. mm -hmm. Jadi ada nggak ada aturan main terhadap non muslim? Ada. Hmm. Sebenarnya di dalam Al-Quran itu kan Al-Quran itu sebenarnya bukan untuk umat manusia aja. Uh, umat muslim aja. Hmm. Tetapi Al-Quran itu untuk seluruh umat manusia Jadi kita bukan karena dia non-muslim atau enggak Yang namanya manusia harus kita perlakukan sama Menurut Al-Quran Menurut Al-Quran, ya? ajaran hmm. Al-Quran, sudut pandang spiritual Apapun hmm. keyakinannya Iya, iya, karena Al-Quran itu untuk seluruh umat manusia Al-Quran untuk seluruh umat manusia Seluruh umat manusia, apapun keyakinannya harusnya hmm. menggunakan Al-Quran sebagai pedoman hidup, karena hanya Al-Qur'an yang fit dan fix untuk umat manusia zaman sekarang. Hmm, karena Al-Qur'an juga sebagai e, kitab yang terakhir? Iya yang kan, al ya? itu kan pedoman hidup. Artinya hmm. pedoman untuk bagi yang hidup, hidup. seluruh umat manusia, apapun hmm. keyakinannya. Jadi kalau kita bagaimana memperlakukan e, yang non muslim, sama aja. Sama seperti memperlakukan siapapun, siapapun dia muslim, non muslim, itu kedudukannya sama. Yang membedakan kita hanyalah ketaatan kita pada Allah dan Rasulnya. Hmm. Hmm. Jadi, bagaimana terhadap non muslim? Ya, kita harus saling toleransi, okay. tidak saling menyakiti, tidak menyakiti, mm -hmm. tidak mengeluarkan kata-kata yang membuat dia terhakimi oh, terus, tidak menyindir ya. tidak memaksa itulah sama Ini ya sama mbak aja. Iya, sama, sama aja makanya sama di hadapan Allah itu iya. semua adalah ciptaannya jiwa-jiwa ciptaan Allah yang mempunyai tugas dan di mana tugas itu akan dimintai pertanggungjawabannya sama jadi kalau kita melihat uh, dari sudut pandang Alquran ya mm -hmm. Hitler sama sama gus dur jiwa sama -sama. Sama -sama. yang diciptakan tuhan yang mempunyai dua tugas dan akan dimintai pertanggungjawaban sama antara inka dan uh, bung karno gitu. kita sama jiwa-jiwa ciptaan allah yang mempunyai dua tugas dan akan dimintai pertanggungjawabannya jadi Pertanyaan tadi, mudah-mudahan jadi ya terjawab bahwa kita harus memperlakukan manusia, gitu. apapun keyakinannya, sama. Makanya kan uh, kita ada di uh, ibadah kita waktu ibadah haji, kan kita pakai ihram ya. ya. Hmm. ihram itu kan untuk bisa menyadari bahwa kita semua sama yang membedakan tuh hanya ketaatan tapi juga yang tahu ketaatan seseorang itu cuma dia dan tuh oh, dirinya dan ya, kita dia. juga nggak ikut nggak tahu gitu jadi ya how to-nya bagaimana kita terhadap sesama manusia sama tidak saling menyak tidak menyakiti itu bukan intinya. tidak saling sorry ya tidak menyakiti karena kalau orang menyakiti kita Terus itu kita memang jadi beginilah bayang. dunia hmm. hidup kita untuk disakiti, hmm. untuk jadi salah ya. Hmm. ya hmm. Tapi kita harusnya untuk tidak, tidak menyakiti, tidak orang, menyakiti lain. orang lain. Untuk kitanya tuh untuk ya, kitanya. ya, tidak ya. menyakiti, tidak ya. menghakimi, ya. tidak menyinggung, ya. tidak apa itu ya. ya. Jadi hmm. mungkin pertanyaannya temannya itu mau nanya bagaimana kalau misalnya uh, dalam pertemanan hmm. misalnya hmm. kan. Hmm temennya mau melakukan ibadahnya ya udah kita nggak boleh ganggu dia ya, ya kan menghormati kan ya? saling toleransi hmm, saling ya. menghormati kalau boleh sih ditaum mbak saling toleransinya tuh sampai sejauh mana sih nggak ada batasnya ada karena batas, kan bu. kita akan mempertanggungjawabkan perbuatan kita masing-masing hmm. kalau yang dilakukan dia nggak sesuai kita ya nggak apa-apa biarin aja yang nggak boleh itu kita nyuruh dia sama-sama kita itu ya hmm. itu berarti ya, bagi maksa ya, lagi ya itu bukan toleransi namanya ya, hmm. itu, ya. itu berarti kita merasa paling benar Nah itu dia tuh hati-hati ya, ya. terhadap merasa paling benar itu ya iya iya ya, hmm. gitu. hmm. hmm. <laughs> <laughs> jadi sebenarnya emang ya. harus sama aja ya Mbak sama Muslim, ya. Muslim Muslim oke sesama ya. manusia itu ya, ya. Mm -mm. ya mm -mm. kita nggak yeah. boleh menyakiti mm -mm. tidak boleh menghakimi boleh tidak menghakimi. boleh menyinggung yeah. tidak kita semua masing -masing ya makanya ya. berbuat ya, berbuat ke kebaikan, kebaikan iya. yang. Ya. Mm -mm. Ya, gitu. yeah. jadi apakah mm -mm. kalau kita beda agama lalu kita nggak boleh membantu boleh mm -mm. kan sama-sama jiwa ciptaan Allah ya, itu apakah ya. kalau beda agama kita nggak boleh uh, sedekah boleh Hmm. Kan sama-sama jiwa ciptaan Allah. Maksudnya, sedekah kepada Iya Kan Allah ada yang, yang uh, mungkin teman-teman hmm. yang bertanya tadi, "Ah, mendingan saya sedekah sama orang yang, yang sesama, sesama Islam, Islam?" Gitu, enggak ya. begitu. Hmm. Hmm. Karena kita memang, Alquran Al-Qur'an itu untuk seluruh umat manusia. Itu kuncinya, hmm. tuh, yang baik. ya, Mbak. berbuat seluruh, baik terhadap seluruh. seluruh umat manusia. Karena itu, ciptaan Allah, nah, itu iya. Allah ya. iya, perintah Allah, Allah, berbuat baik iya. nah, gitu ya. iya. hmm. Okay. Hmm. terhadap Jadi, siapapun. Di sini terbantahkan, ya, maksudnya hmm. eh, yang membuat kita masuk surga, bukan Islamnya, hmm. tapi yang tapi. membuat kita masuk surga, apakah kita melakukan seluruh perintah? Allah dalam Al-Quran. Al dalam ayat-ayat Al-Quran -ayat Al ya. itu ada 6.000 sekian ya. ayat Jadi, itu ya Mbak? Ya? Memang aturan main Allah itu kan banyak banget. Kayak kita kan beberapa episode yang lalu kan, mm -hmm. aturan main bagaimana sebagai seorang istri, mm -hmm. aturan main bagaimana sebagai seorang suami, mm -hmm. aturan main bagaimana ibu, ibu. ibu. Mm -hmm. aturan main anak, bagaimana anak terhadap ibu. Nah, sekarang mm -hmm. kita membahas aturan mm -hmm. main bagaimana kita terhadap non muslim. Sebenarnya adalah memang sesama jiwa ciptaan Allah gitu. Jadi kita tidak akan membeda-bedakan membeda kan, oh, ya? mm -hmm. uh, Agama lain, agama lain, enggak Karena gini Dalam setiap manusia, setiap jiwa Selalu disertakan ada dua malaikat Di kiri dan kanan, semuanya Tanpa memandang agama mm -hmm. Jadi enggak ada malaikat gini Oh, ini yang saya ikutin, agamanya beda, nggak mau dicatat, ah. Nggak ada. Semuanya, Adil, ya, semuanya ya. tercatat. <laughs> ya, ya. Jadi, memang kita nggak perlu memaksakan kebenaran yang kita miliki kepada orang lain, karena dia akan membuat tanggungjawabkan. Dia punya kebenaran sendiri, dan dia mungkin tidak perlu kebenaran dari kita. Ya. Jadi ya, eh, indah sekali memang kalau kita benar-benar ngikutin Al-Quran. Mm -hmm. Maka betul-betul Seandainya seluruh dunia ini umatnya mem memahami menggunakan Al Qur'an sebagai angin. pedoman hidup, pasti bisa rahmatan dilalami. Ya. Terkejut. Ya, ya, jadi kita engin. memaklumi dengan hmm. ya tadi ya. Mbak Inka bilang kan bahwa mungkin dia punya kebenaran atau keyakinan yang Selisi. dia pegang di sendiri kita nggak mm. bisa maksain itu mm. kan mm. kita jadi memaklumi ya mbak mm. ya, itu iya, iya, mm. toleransi toleransinya di situ ya ya yeah. yeah. yeah. ah, itu, itu yang sering diutarakan di, di mm -mm. lakum dinukumol yading yeah. itu ya mbak ya jadi yeah. mm. yeah. hmm. kita emang jadi bikin repot sendiri ya mm -mm. Karena kita yang ngotakin otak iya ya mm -mm. dengan mm -mm. sesama yeah. ay, sesama mm -mm. Ya, yang lucu muslim, nih yang, yang lucu muslim. kita banyaknya berdebat bukan sama beda agama, tapi justru sesama oh, muslim. Ya, betul, betul. <laughs> Itu yang ya, lucu ya, sebenarnya. Ya, <laughs> ya kenapa? Ya karena itu lagi kembali pedoman kembali. quran ya, itu ya, tidak digunakan gunanya. sebagai pedoman hidup aku, tetapi aku untuk dan kamu ya, itu. Jadi akhirnya kita jadi merasa paling benar <laughs> kamu nggak bener nih harus mengikuti. <laughs> Aku ya, iya iya, iya iya jadi itu ya tuh ya bahaya <laughs> banget merasa aku iya, paling iya. dan aku lebih benar itu. Aduh. Iya, jangan mm -hmm. kan mana hari ini pertanyaannya aturan main kita kepada non muslim, peraturan main aturan main kita kepada sesama muslim aja belum tentu kita hmm. jalanin dengan benar ya. Hmm. <tidak> ya. kok tadi mbak ini ya. bilang seperti itu gitu kan? ternyata ya. nah, aturan main emang banyak banget ya mbak ya? Iya. Harus kita ya. pahamin ya. Satu kita juga satu. jadi menyadari bahwa bukan berarti kalau saya Islam saya pasti masuk surga. Nah itu dia ya. Karena eh, persyaratan untuk hmm. masuk surga itu adalah menjalankan seluruh hmm. aturan, aturan Allah sesuai, dan sesuai dengan Al-Quran hmm. dan, dan perintah Rasulullah artinya ya. e, persyaratan masuk surga itu melalui penimbangan pahala dan pahala dosa, dan dosa. Ya. penimbangan tetap pahala dan dosa itu, itu. dari perbuatan-perbuatan itu, perbuatan. itu yang masuk surga jadi hmm. jadi gak ada tuh namanya saya masuk surga karena anak saya nggak ada tetap hmm. rumus itu pahala, pahala dan, dan dosa aku timbangan hmm. itu makanya yang hmm. uh, tidak bertanggung jawab terhadap hmm. apa yang telah Pembuatan dilakukan jiwa oleh jiwa-jiwa lain. lainnya hmm. itu ya mbak. Resiko ya, bertanggung jawabnya masing-masing ya. kita sih. sibuk dengan mengumpulkan timbangan ya, ya, ya, kita yang ya, ya, sebelah ya. kanan ini ya, ya dengan ya. cara seperti itu ya mbak berbuat baik ya, siapkan ya. pampuannya, perintah Allah kan jelas ya hmm. Hmm. Uh, saling tolong menolong hmm. melakukan kebaikan gitu hmm. nah kalau saja kita melakukan itu semua, semuanya, maka memang gak akan ada orang miskin, gak akan ada orang zolim, makanya dirahmatan diralami. Ya, yeah. Tapi untuk itu Kepahaman harus dibantu. Itu memang kepahaman. Ya, ya, ya. Kalau mm. kita bicara M bagaimana antara atur mainnya antara kita dengan M Al Muslim, Al -Muslim. sebenarnya Al-Quran sudah mengatur mm. bagaimana kita bersikap terhadap seluruh jiwa cipta Allah. Ya, rahmatan alamin itu baru ya. Baru bisa terjadi, terwujud Islam sebagai rahmatan lil alamin. Ya Iya hmm, hmm. hmm. emang benar sih kita hmm. yang repot sendiri sih. Iya karena kita nggak punya kepahaman ya. itu, hmm. ya kan kita hmm. nggak ya tahu ya. atau main aturan main. Hmm. Kita berbahaya kalau kita nggak hmm. iya. sekarang ini kenapa hmm. nanti kebenaran-kebenaran yang hmm. disampaikan, disampaikan oleh teman-teman hmm. kita yang non muslim nggak hmm. akan kita tolak? Iya padahal ah, kebenaran itu ya, bisa, hal -hal bisa hal -hal dari mana saja Allah titipkan bahayanya. Nanti kita jadi kibir. Hmm, karena kita merasa paling benar hmm. iya iya Amba paling tenang, paling tenang, paling tenang, paling tenang, itu tenang, paling tenang, paling tenang, paling tenang, paling selaras, al, selaras al, -Quran, al Qur'an dan memudahkan kita taat hmm. kita harus tenang, paling tenang, paling tenang, perlu mandang-mandang hmm. hmm. siapa hmm. yang menyampaikan hmm. agama hmm. apa hmm. yang orangnya paling tenang, paling ambil Kebenaran selaras Al-Quran hmm. uh, iya, ya? Dibutuhkan untuk ketaatan kita iya. benar, benar. Dibutuhkan untuk ketaatan kita iya. Ui, Karena banyak sekali hmm. kita menolak kebenaran karena beda agama Padahal hmm. kalau itu selaras Al-Quran Itu kita butuh Karena Tuhan kita kan sama mm -mm. Mm -mm. Mm -mm. Iya. Tuhan Dan kita benar, sama dari zaman dulu <laughs> sampai nanti sampai kiamat iya dan hmm. ya itu ya kita hmm. sama yaitu tuhan kita sama kita juga jiwa-jiwa yang diciptakan oleh ya, sama. allah untuk berpedoman pada hmm. satu buku yang sama kitab ya, betul ya, sama karena di situ ya ada aturan-aturan hmm. yang harus Benar. kita lakukan, lakukan. karena ya. akan kita pertanggungjawabkan itu dia ya hmm. nah, ada ada yang di sisi kanan dan kiri ini ya mbak yang, yang mencatat, mencatat, uh, mencatat semua mencatat hmm, hmm. yang akan ditimbang. Iya. Kan catatan itu ditimbang bukan iya. kalau agamanya ini iya. ditimbang. Iya. Gak berdasarkan itu ya. Rata uh, uh. semuanya. <laughs> ya, iya. Pokoknya gitu. iya, semua iya. yang perbuatan yang sesuai sesuai selaras Al-Quran masuk sebelah Ke kanan, kanan. Mm -mm. kecatat di kanan ya. siapapun dia ya. siapapun dia hmm. siapapun hmm. dia siapapun hmm. banget ya enggak ada kotak-kotak ya. emangnya Nggak ada di di adil mm -hmm. mm -hmm. adil baru Cepat. berasa adil jadi hmm, itu gampang nggak kita bagaimana menghadapi uh, dengan teman-teman muslim? Iya, berbuat sama, baik sama aja. aja. Sama, sama aja, aja sama ya, udah, dengan yang hmm, Ya udah, ada perbedaan. Tetap ya, ya. aku menjalani sesuai aturan ya, main ya. Berbuat ya. baik, tidak menyinggung, tidak menyakiti, saling menolong. Agamaku, agamaku, agamaku, Mau Maluin indah pak. Pakai aja itu ya mbak hmm, ya. Jadi nggak pengen tuh ngebenerin atau aduh dia nggak, mm -hmm. ini apa gitu nggak ada mm -hmm. tuh jadinya mm -hmm. ya, mm -hmm. ya kenapa ya? Karena <laughs> dalam Islam juga nggak ada pemaksaan, ya. kita mm -hmm. tidak ada misi, misionaris mm -hmm. tuh kita nggak ada. Mm -hmm. Allah mm -hmm. memberikan free will, yeah. silakan mau yeah. kafir silakan, mau kufur silakan, mau taat silakan. Mm -hmm. Makanya. Bagaimana kita memperlakukan non Muslim sama seperti kita memperlakukan jiwa-jiwa yang lain. Iya. Karena dia jiwa yeah. yang kita ngelihatnya jiwa, bagi yeah. jiwa itu ya. Iya. Jadi apa bedanya kita dengan Bung Karno mm -mm. dengan Queen Elizabeth? Iya. Yeah. Itu kan sama, sama ya, sama sebenarnya ya. Hitler, even Hitler sama, betul. Einstein semua. Semua adalah jiwa-jiwa ciptaan Allah yang mempunyai tugas dua tugas, kalifat dan pengakli dan akan diminta pertanggungjawaban. Yang membedakan cuma itu, tadi yang Mbak Inga bilangnya taatannya kepada dan Rasulnya. Wah ya benar ya, indah hmm. banget jadinya indah yang bang. jadi Islam kayak terbuka gitu ya kan. Ya. Selama ini kan kita lihat hmm. Hmm, apa ya itu tadilah masalah ya. sedekah dengan ternyata berbeda ber agama iya. aja, ternyata kadang-kadang kita jadi hmm. ngerasa itu ya, berbeda perintah itu. Hmm. Ya, ini hidungnya itu hmm. ya Mbak ya, ya, pegang ya, perintah Allahnya itu ya. nanti kita jadi bergolongan kan. Ya benar, benar-benar banget sih Mbak, itu. Jadi Bergolongan itu karena salah satu golongan merasa paling benar kan gitu. Iya, merasa lebih baik dibanding golongan lainnya iya. gitu ya, Mbak? Padahal hmm, kan ya. e, kalau ngikutin Al-Qur'an yang paling baik yang paling takwa. Yang paling takwa yang paling mengikuti. Gak ada golongan, saya tuh nggak kenal golongan ini, golongan itu. Partai ini, partai itu kan nggak ada adanya hmm. cuma di Indonesia, di Amerika, cuma gitu-gitu aja kan. Tetapi hmm. sejatinya kan kita kalau berpegang pada Al-Qur'an semua Sama, sama ya. Mau dimanapun kita yeah. berdomisili, yeah. di siapapun yeah. kita, yeah. apapun yeah. agama kita yeah. gitu ya Mbak Inga ya. Hmm. Hmm. Hmm. Hmm. Yeah. <laughs> Oke, okay. yeah. jadi begitulah. Semoga uh, Soulmate Jenny uh, mendapatkan Berjawab. jawabannya. Yeah. Bahwa okay. tidak ada bedanya. Gitu. Yang penting kitanya berbuat selaras Al-Quran. Iya, karena itu memang perintahnya Allah, Perintah Allah, tujuan, Allah. Kita, tujuan, ya, tujuan penciptaan taat dengan perintahnya Allah terhadap siapapun, ya gitu ya nih. Tidak lagi memandang apa gamenya, apa tidak, golongannya, tidak, nih ngerat darah biru atau enggak, ada tuh ya Mbak. Uh -huh. Semua kita sama ya. Jiwa-jiwa ciptaan Allah. Oke. Okay. Silahkan. Silahkan. Hmm. Yes. <laughs> ya, yeah. Somit bagaimana apa yang di-sharing kali ini oleh Mia? Semoga bisa uh, membawa, kayak aku nih Mas Cindy, jadi terbuka lagi nih. Wawasan. Ini wawasan bagaimana kita ber... ber pilihan uh, untuk yeah. sudut pandang Melakukan aturan main-aturan main kita kepada teman-teman yang non-muslim di atas. Repotnya kita menjadi masalah kita selama ini karena kita menggolong-golongkan sendiri. Hmm, Padahal hmm, tadi okay. mainkan jelas banget hmm. ngebahasnya bahwa kita tuh sama semuanya, hmm. semuanya semua manusia, semua manusia di ciptaan dunia Allah. ini adalah jiwa-jiwa ciptaan Allah SWT ta'ala ya yang hmm. diberi dua tugas yang nantinya akan dimintai pertanggungjawaban. Hmm. Jadi Ya, jadi simpel sih. Ya, hmm, ya. gue merasakan jadi hmm. lebih mudah gitu hmm. untuk kita. Kita fokus aja betul, menjalankan sesuai perintahnya ya. Allah. Ya, karena sesuai ini Allah. perintah Allah. Enggak <laughs> <laughs> ada lagi, tuh, golongan-golongan. Yes. Enggak -golongan ada lagi, kita melihat si hmm. ini agamanya, ini si ini agamanya, itu semua sama. Ternyata kita loh, soulmate. Iya, huh, iya, yeah. <laughs> <laughs> ya, makasih ya, Mbak Inka. Cuma -cuma. Hmm. Jadi oh, dapat lagi ya. nih aturan main katanya ada aturan sebagai istri, ada hmm. tahu aturan main sebagai suami, suami ibu, ibu kita sebagai anak hmm. kepada orang tua kita, Sekarang tambah lagi. Main kita terhadap kepada non, -muslim. non muslim luar biasa. Ya. Belum katanya <laughs> eh, belum masih, masih banyak, banyak ya Mbak. <laughs> Nanti ya kita bahas lagi <laughs> di grup <laughs> yang lainnya sebelum kita Move on ke move eh ke episode me yang lainnya. Kamu jangan lupa ya, somit mm -hmm. untuk lihat episode episode me yang sebelum sebelumnya mm -hmm. karena Mia udah udah lebih dari 30 udah episode, Mia, sekarang sudah tiga dan nonton semuanya belum dari episode 1 sampai mm -hmm. episode terakhirnya Mia Ii. itu. Mm -hmm. Wah, buat aku sih luar biasa banget tuh wawasan-wawasan yang di-sharing. Iya. Dan saling nyambung. Iya, betul. Saling berkesinambungan. Iya, berkesinambungan. Baiklah, Somet jangan lupa. Mea ada di YouTube, ada di Spotify, ada di Instagram. Ada di mana lagi, kakak Facebook ini? dan TikTok. <laughs> Baiklah, kita pamit mundur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.